Yang mendapatkan rezeki mendadak dan tak terduga di bulan April tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambilkan kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang dapat rezeki mendadak dan tak terduga di bulan April tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan dan kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah six of one ataupun enam tongkat untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang dimana di sini dikategorikan seorang cancer mendapatkan rezeki besar terluka di bulan April tahun 2021 di sini digambarkan bahwasanya seorang cancer mendapatkan pencapaian kemenangan dalam kategori karir dan pekerjaan yang dimana di sini berdampak positif kepada keuangan karir serta kehidupannya di sini juga digambarkan bahwasanya seorang cancer akan bertemu seseorang yang tak pernah ia duga, yang memberikan sebuah pekerjaan, di mana akan berdampak positif kepada karir keuangan serta kehidupan Cancer sendiri. Dan untuk support energinya adalah page of one. Secara umumnya, page of one itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan seorang Cancer akan bertemu seseorang, di mana di sini akan mendapatkan peningkatan karir serta keuangan. Kehidupan, yang dimana di sini tujuan seorang Cancer adalah untuk membahagiakan seorang anak, membahagiakan keluarga. Yang dimana di sini juga seorang Cancer didukung, didoakan oleh seorang anak, dan didoakan oleh keluarga Cancer sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, Well of Fortune. Secara umumnya Well of Fortune itu diartikan roda kehidupan, roda perputaran kehidupan. Dan jika kartu Well of Fortune kita gabungkan dengan Zodiac yang pertama di sini menggambarkan, produk perputaran kehidupan akan didapatkan oleh seorang cancer di bulan April tahun 2021, yang di mana disini akan bertemu seseorang yang tak pernah ia duga yang memberikan sebuah pekerjaan yang bernilai besar yang bertambah positif kepada kehidupan dan keuangan yang didukung dan didoakan penuh oleh seorang anak serta keluarga cancer sendiri dan di sini seorang cancer mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak dan membahagiakan keluarga cancer sendiri dan untuk zodiak yang kedua adalah power of sword ataupun empat pedang untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus akan dapat rezeki mendadak dan tak terduga di bulan April tahun 2021 di sini dikategorikan bahwasanya seorang Taurus memulai usaha Memulai pekerjaan yang baru, yang dimana di sini hasilnya tak disangka ataupun tak diduga oleh seorang Taurus, yang dimana di sini keuangannya akan meningkat rezekinya, akan meningkat serta pintu rezekinya akan terbuka di bulan April tahun 2021. Di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Taurus pandai mengambil satu peluang, satu kesempatan yang dimana di sini bentuk usaha untuk meningkatkan karir pekerjaan kehidupan serta keuangan seorang Taurus di bulan April tahun 2021. Tentu support energinya adalah. Queen of One, secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa dan seseorang yang lebih dekat dengan Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Taurus mendapatkan rezeki mendadak di bulan April tahun 2021, yang dimana di sini seorang Taurus melakukan sebuah usaha ataupun pekerjaan yang baru, yang dimana di sini keuangannya akan meningkat tanpa Taurus sangka dan tanpa Taurus duga, yang dimana juga di sini didukung, disupport oleh pasangan Taurus sendiri. Dan jika kartu, walaupun kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini, menggambarkan roda perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang Taurus di bulan April tahun 2021, yang dimana di sini terjadi peningkatan karir pekerjaan keuangan yang didukung penuh oleh pasangan Taurus sendiri. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah Ace of Sword, ataupun satu pedang. Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius. Yang di mana di sini digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan rezeki yang tak terduga dan tak disangka-sangka. Di sini menggambarkan seorang Aquarius mencoba hal yang baru, memulai hal yang baru yang dimana mana di sini akan berdampak positif kepada keuangan, kehidupan serta hal seorang Aquarius sendiri. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya usaha yang dilakukan oleh seorang Aquarius adalah usaha yang tidak pernah ia lakukan. Yang dimana mana di sini hasilnya tidak akan Aquarius sangka dan tidak akan Aquarius duga. Yang dimana di sini bersifat mendadak, yang mendongkrak kehidupan keuangannya lebih bagus di bulan April tahun 2021, dan untuk support energinya adalah page of sword Secara umumnya, page of sword itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius mendapatkan rezeki mendadak tak terduga di bulan April tahun 2021, yang dimana di sini atas berkat usaha yang ia lakukan. Dan usaha yang baru serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan mendapatkan sebuah keturunan di bulan April tahun 2021 dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Aquarius akan mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak sebuah keluarga Aquarius sendiri dan jika kartu Well of Fortune kita gabungkan dengan sode yang ketiga di sini menggambarkan roda perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang Aquarius di bulan April tahun 2021 yang dimana di sini bersifat keuangan karir pekerjaan seorang Aquarius meningkat serta di sini seorang Aquarius membuat suatu usaha yang tak pernah ia lakukan sebelumnya yang berdampak positif kepada karir kehidupan serta finansialnya yang dimana sini mendapatkan dukungan dan dorongan dari seorang anak serta keluarga Aquarius sendiri dan tidak tertutup kemungkinan juga bahwasanya seorang Aquarius akan mendapatkan keturunan di bulan April tahun 2021 dan untuk zodiak yang keempat adalah 3 of sword, ataupun tiga pedang untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang bersodiak Aris yang di mana di sini digambarkan seorang Aris akan mendapatkan rezeki dan tak terduga di bulan April tahun 2021. Di sini digambarkan bahwasanya seorang Aris akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan yang di mana di sini bernilai besar berdampak positif kepada karya keuangan serta finansialnya sendiri di sini juga digambarkan bahwasanya pekerjaan yang ditawarkan kepada seorang aris tidak akan pernah ia duga-duga dan tidak akan pernah ia sangka-sangka sebelumnya yang dimana di sini bertemu seseorang untuk menawarkan pekerjaan yang bernilai besar kepada kehidupan seorang aris sendiri dan untuk support energinya adalah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 di mana di sini menawarkan pekerjaan yang terdampak positif kepada kehidupan keuangan finansial Aris di bulan April tahun 2021 yang dimana mana di sini seorang Aris tak pernah menyangka dan tak pernah menduga sebelumnya dan jika cattle of kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan sudah perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang aris yang dimana mana sini bersifat mendadak dan tak pernah harus duga-duga yang dimana juga di sini seorang aris akan bertemu seseorang yang usianya lebih tua dari seorang aris yang memberikan tawaran pekerjaan yang bernilai besar yang mendongkrak kehidupan keuangan seorang aris lebih bagus di bulan april tahun 2021 dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang mendapatkan rezeki mendadak dan tak terduga di bulan april tahun 2021 adalah yang pertama zodiak cancer yang kedua zodiak Taurus dan yang ketiga zodiak Aquarius serta yang keempat zodiak Aries. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak mendapatkan rezeki mendadak dan tak terduga di bulan April tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan